Halo salam sejahtera buat orang semua Tabea Saat ini kita akan membahas Perolehan suara caleg Di 2 da, Dapil Dapil 5 dan Dapil 6 Dapil 5 Minasa Selatan dan Minasa Tenggara Di layar monitor Di layar utama Ada daftar-daftar Itu daftar Perolehan suara Partai dan perolehan suara Caleg di masing-masing Kabupaten Kabupaten Nusa Selatan dan Minahasa Tenggara. Di layar scroll, daftar peringkat caleg daerah pemilihan 5. Jadi keseluruhan peringkat ada di sini dari dua kabupaten. Peringkat ini semacam gengsi buat caleg, calon legislatif. Saya ada di posisi berapa, jumlah suara yang saya dapat berapa Mungkin berikut hari ke depan Bapak Ibu yang berhasil dengan suara-suara banyak Bisa mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Bahkan calon gubernur atau Wakil Gubernur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 Setiap kabupaten ada peringkatnya yang sengaja admin buat dengan data-data yang sudah diperoleh seperti ini. Jadi data-data semua diambil dari perolehan suara rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Jangan lupa dukung channel ini supaya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi yang baik buat kita semua. Semoga video ini dapat bermanfaat buat Anda. Klik subscribe supaya saya dapat teman baru. Klik lonceng agar Anda dapat updatean video-video selanjutnya. Klik like jika Anda senang dengan video ini. Dan supaya masyarakat banyak juga tahu tentang informasi ini, silakan klik share. Share ke Facebook, Twitter, WA, dan lain-lain. Kita masuk ke peringkat partai politik ini gengsinya partai politik. Ada suara menyeluruh untuk Dapil 5 yang kabupaten. Untuk pertama PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, Perindo, PAN, PSI, Berkarya, Hanura PKPI Garuda PKS P3 PKB Dan yang terakhir PBB Itu daftar peringkat partai politik Untuk keseluruhan Dapil Dan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kabupaten Minahasa Tenggara Oke, okay, siapa yang mendapatkan kursi untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara? Ini dia, satu, Jane Leonora Rende dari PDIP. Kedua, James Arthur Koyongian dari Golkar. Ketiga, Sandra Rondonu dari PDIP. keempat Boy Tumiwa dari PDIP. Kelima, Stella Marlina runtuwene dari Nasdem. keenam Billy Lombok dari Demokrat. Banyak-banyak selamat buat calon yang mendapatkan kursi. Salam hormat dari admin channel Calana Tua. Ya, kita masuk ke Dapil 6, Minahasa dan Kota Tomohon. Sama, di layar depan, layar utama ada nama partai dan nama caleg serta perolehan suara di masing-masing daerah, Kabupaten Minasa dan Kota Tomohon, serta total suara. Di scroll, di layar utama samping ada daftar peringkat calon legislatif daerah. Pemilihan 6, yaitu Minahasa dan Tomohon.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 Daftar peringkat calon legislatif di masing-masing kabupaten, yaitu Kabupaten Minasa dan Kota Tomohon. Ini daftar peringkat masing-masing caleg. Jadi, dari yang suaranya terbesar dan mohon maaf ke suara yang paling kecil. Siapa tahu untuk kedepannya calon-calon yang perai suara terbanyak akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Ya kita lihat saja nanti. Mungkin ada yang tertarik untuk menjadi bupati Minahasa atau wali kota Tomohon. Atau wakil-wakilnya, tentunya perolehan suara sangat berpengaruh untuk dicalonkan sebagai kepala daerah lepas dari utusan atau pilihan partai politik. For om-om, tanta-tanta, oma-oma, opa-opa, nyong-nyong sekalian, sister and bro, jangan lupa subscribe supaya torang boleh pertama nanti admin subscribe balik. Ya ingin mau kasih ucapan selamat. Untuk yang terpilih bisa masuk di kolom komentar di bawah video ini. Bukan juga cuma yang berhasil, tapi penguatan juga semangat, spirit for yang belum beruntung. Ya ini daftar peringkat partai politik. Ada Dapil 6. Langsung Enteru, Minahasa, dan Kota Tomohon. Ini gengsinya partai politik. PDIP, Golkar, Gerinda, Kerindra, Nasdem, Demokrat, Perindo, Berkarya, PSI. Pendatang baru masuk di nomor 8. Hanura, PKPI, PKB, PP. P3, Garuda, PKS, PAN, dan PPB. Itu untuk keseluruhan. Di sampingnya ada untuk khusus Minahasa dan Tomohon. Ensis, jika Anda senang dengan video ini, klik like dan klik subscribe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 dari Golkar, ketiga Foni Paat dari PDIP, nomor empat Brian Waworuntu dari Nasdem, nomor lima Weni Lumentut dari Gerindra, nomor enam Imelda Rewa, PDIP Perjuangan, tujuh Fani Lego dari PDIP Perjuangan, terakhir Ingrid Sondak dari Golongan Karya. Sumber data diambil dari KPU Sulawesi Utara.